Tujuh perkataan Yesus di kayu salib sebelum kematiannya. Satu, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Dua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Tiga, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yohanes 19 ayat 25-26 4. Eli Eli lama sabah Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34 5. Aku haus Yohanes 19 ayat 28 6. Sudah selesai Yohanes 19 ayat 30 7. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku Lukas 23 ayat 46